untuk kalian juga yang ingin langsung nyobain langsung dikasihkan aja Untuk kalian yang pengen nyobain langsung dan mendapatkan update video-video terbaru dari suajannya cukup aktifkan notifikasi loncengnya Maka kalian akan mendapatkan update terbaru di setiap harinya. Langsung aja kita mainkan get of catot kaca bosku dengan modal recehan aja Mudah-mudahan kali ini kita bisa JP ya bosku ya Barang topchart 88 kita coba mainkan bosku Tapi untuk kalian ya kita main satu ya ajalah ya Untuk sama-sama belajar kita di kesempatan di hari ini untuk yang tidak suka dengan video ini, silahkan di skip aja, brotherku. Silahkan di skip, skip aja, uh, tidak usah banyak komentar lah ya. Dan untuk kalian juga yang suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tentunya channel ini uh, untuk selalu melakukan update terbaru. Mengenai info bocoran dan pola swab gacor di hari ini, dan untuk update video-video terbarunya, kalian cukup aktifkan notifikasi loncengnya. Masih bersama Get Off Gatot Kaca, kali ini bosku kita coba terus turunkan simbol demi simbol dari Get Off Gatot Kaca ini.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 untuk antara mode dan band, jangan terlalu memaksakan, brotherku. Karena itu bukan menambah kemenangan, justru menambah kerungkatan, musuh Kali ini kita coba turunkan kembali. Masih bareng gate of gatot kaca nih, boy. Kita coba kali ini, kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya, boy. Gate of gatot kaca luar biasa banget kali ini.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 cobain terus kita cobain terus pantang pulang sebelum tumpang bosku. kita coba sikat sikat kancor di kesempatan di hari ini kalau kita kacanya. kita turunkan simbolnya kembali kali ini boy dan untuk kalian para sahabat, -sahabat yang punya pola terbaiknya silahkan coret-coret di kolom komentar mungkin para sahabat soter pengen nyobain ya mudah mudahan hari keberuntungan ya bosku dan ingat untuk keberuntungan setiap akun itu jelas berbeda beda meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama namun untuk profit dan bd itu tidak bisa kita samakan tentunya Dan sekali lagi terima kasih juga untuk masalah solter nih Udah setia selalu dan mengikuti selalu perkembangan game dari game ini Bersama situs yang luar biasa yang dihadirkan di kesempatan di hari ini Tentunya untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update terbarunya Sekali lagi caranya gampang banget Cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftaran terlebih dahulu Sebelum kalian bisa menjadi join new member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 Ya untuk game ini juga baru rilis ya bosku ya, kali ini coba kita turunkan kembali, kita pecahkan secara perlahan kali ini boy Kita coba kasih paham kali ini brother, kita pecahkan lagi Dan tentunya untuk pasar terku juga, terima kasih untuk kebersamaannya ya Dan tentunya dengan pola-pola yang kita main kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengawali kalian memulai suatu game slot ya Dan kali ini kita coba kita pecahkan perlahan kembali